yo guys selamat sore gimana kabar semoga sehat selalu di video kali ini saya akan jalan-jalan sambil liburan dan berbagi suka duka anak rantau guys menjalani hidup dengan bebas dan tanpa pengawasan mungkin menjadi cita-cita beberapa orang yang merasa hidup ini monoton dan terkekang teman-teman jadi salah satu pelarian yang anda dapat lakukan adalah dengan merantau seperti saya ini namun, ada beberapa orang yang justru merasa merantau. Lah, adalah salah satu fase untuk memulai kehidupan baru yang lebih menantang dan lebih baik. Teman-teman, jadi merantau atau harus meninggalkan kehidupan bersama keluarga dan teman di kampung halaman adalah salah satu keputusan yang sulit, termasuk seperti saya ini, teman-teman namun dalam kehidupan merantau ternyata tidak selalu menyeramkan itu kita tetap dapat menikmati kehidupan yang baru dengan menyenangkan dan bahkan lebih baik teman-teman walaupun mungkin lebih banyak dukanya guys dibandingkan sukanya nah berikut suka dan duka yang saya hadapi mungkin setelah hampir sepuluh tahun merantau hidup di negeri orang jauh dari keluarga nah di video kali ini saya akan berbagi 9 suka dan duka hidup di negeri orang teman-teman dukanya yang pertama adalah homesick mungkin hal yang tidak dapat terbantahkan teman-teman bahwa kita akan rindu dengan keadaan rumah dan kampung halaman serta rutinitas yang biasanya dilakukan setiap hari bersama keluarga ataupun teman mungkin tidak akan bisa didapatkan bila kita merantau seperti saya ini. Mungkin di tahun pertama kita akan selalu membantingkan rutinitas yang dilakukan di kampung halaman dan kota sekarang yang kita tempati. Namun percayalah teman-teman bahwa adaptasi dengan rutinitas yang baru adalah sebuah fase yang akan kita hadapi dan bisa dilewati. Yang kedua adalah kehilangan momen berharga teman-teman Kerap kita tidak dapat pulang kampung meskipun saat ini mungkin keluarga sedang merayakan sebuah momen berharga karena terbentur urusan bekerja teman-teman Atau mungkin tidak sempat pulang untuk menghadiri segala upacara atau pesta karena uang menipis untuk biaya perjalanan pulang kampung teman-teman dan rasanya mungkin memang tersiksa ya seperti saya ini karena yang bisa kita lakukan hanya mendapati kabar via video call saja atau menonton momen melalui Insta Story teman-teman nah yang ketiga adalah sakit sakit adalah sebuah musibah teman-teman namun jika sakit di tempat rantau dan jauh dari orang tua adalah double musibah karena sebenarnya apabila kita sakit di tempat rantau kita tidak bisa selalu bergantung pada rekan kerja atau teman-teman kos karena ya mereka juga mempunyai kehidupan pribadi teman-teman mungkin mereka juga membantu namun ya tidak sebanyak bantuan dan perawatan apabila kita sakit oleh orang tua kita sendiri teman-teman yang keempat Kangen masakan rumah teman-teman Hal ini yang paling penting Seperti saya ini Seenak apapun kita makan di tempat rantau Namun ujung-ujungnya kita akan kangen masakan mama loh. Gak ada deh yang bisa ngalahin Masakan mama atau ibu Seperti nasi goreng, campur telur Yang ibu kita buat teman-teman jadi maksimalkan momen pulang kampung untuk puas-puasin makanan kesukaanmu Ya, karena kalau kita minta antar mungkin jauh. Karena kita di luar negeri, teman-teman. Nah, sukanya. Tadi saya udah bahas dukanya, sekarang saya akan membahas suka di negeri orang. Yang pertama, itu atmosfer baru, teman-teman. Jadi jangan takut dan cemas dengan tempat tinggal yang baru yang ditempati akan monoton. Justru atmosfer baru yang kita akan terbiasa dengan lingkungan yang itu-itu aja. Kini saatnya kita untuk mengeksplor diri seperti jalan-jalan, teman-teman. Mencari makanan khas daerah, atau kafe nyaman dan jogging di weekend dan banyak lagi tempat yang harus dikunjungi teman-teman. Yang kedua, circle yang lebih luas teman-teman. Jadi mungkin teman kerjamu atau teman kuliahmu berasal dari daerah yang berbeda dan beragam. Nah, kini saatnya kita meluaskan circle yang kita punya teman-teman dengan berteman dan kenal dengan siapa saja. Kita akan mendapatkan hal baru dan meluaskan relasi yang mungkin kelak akan berguna di esok hari dan saat ini banyak platform yang bisa mempertemukan kita dengan komunitas yang satu kesukaan seperti grup facebook twitter line dan video call yang ketiga kita bisa lebih memaknai kehidupan khususnya dengan orang tua seperti pesan bapak dan ibu saya Merantaulah teman-teman Merantaulah anakku Maka kamu tahu bagaimana rasanya rindu Dan kemana kamu harus pulang Jujur ini merupakan hal yang 100% benar adanya teman-teman Dengan merantau maka kamu akan lebih memaknai hidup Dan memaknai apa artinya keluarga dan rumah Untuk berlabuh Serta merantau jauh dari sana saudara dan kerabat akan menyadarkan diri kita bahwa kemana kita harus pulang teman-teman Yang keempat Mampu mengetahui batas diri guys Hal ini adalah yang super seru namun juga menantang teman-teman Karena dengan kita merantau Kita akan bebas menentukan kehidupan seperti apa yang kamu jalani saat ini Khususnya untuk kamu yang ngakos sendiri, kebebasan yang akan menyadarkan diri untuk mengetahui bagaimana sih batas diri dan bagaimana harus menjaga diri sendiri di negeri orang. Serta mengikuti aturan-aturan dan selalu diingat apa yang harus dikerjakan. Dan salah satu saran terbaik adalah dekat dengan rekan atau kerabat yang lebih baik dan mampu menjaga satu sama lain serta tidak takut dengan menyadarkan kita bila melakukan hal buruk teman-teman yang terakhir ya kita bisa liburan kemana aja teman-teman bekerja sambil liburan itu merupakan impian banyak orang impian banyak kaum-kaum muda seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa liburan sambil kerja Bisa nyimpen uang Bisa membuka pikiran kelanan di pulang Mau bikin usaha apa Tidak Menjadi pengangguran Mengurangi angka pengangguran di Indonesia Itu untungnya teman-teman yang nomor 9 Jadi saya sudah bahas 4 Duka Anak rantau Serta lima Suka di negeri orang teman-teman semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang masih sekolah kuliah ataupun yang masih jadi anak mama, anak papa, anak emas supaya tahu inilah suka duka kehidupan di negeri orang teman-teman pantang pulang sebelum sukses itu adalah prinsip saya merantau sejak 2012 teman-teman sampai detik ini Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, teman-teman, supaya video saya ini berkembang. Selamat menonton video saya, teman-teman! Thank you.